halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska official oke guys jadi di video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan preset alik motion lagi guys nah jadi di sini itu presetnya ada 17 gitu oke mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oke guys langsung lanjut lagi ya ke preset yang kedua tahu nama, tahu Asia. Asia. Asia. Oke guys lanjut langsung ke preset yang ketiga guys <tuh> Oke okay guys, langsung lanjut ke preset yang keempat. Oke okay guys, langsung lanjut lagi ke preset yang kelima ya. Dia mau wiling, dia mau oke okay guys langsung lanjut lagi ke preset yang ke-6 guys Oke okay guys, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-7. Oke okay guys, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-8 ya. Oke okay, guys, langsung lanjut lagi ke preset yang kesembilan. Oke guys, langsung lanjut lagi ke riset yang ke-10 <SISIS> <SISIS> okay, ke ke ya. Oke okay guys lanjut lagi ke episode yang ke-11 guys. Okay guys lanjut ke episode yang ke-12. oke okay guys lanjut ke preset yang ke tiga belas oke guys lanjut ke preset yang ke empat belas Oke okay guys, lanjut ke preset yang kelima belas. Di saat aku dihadapkan pada pilihan untuk memilih Upin atau Ipin, hey. aku akan pilih Ipin. Kenapa? Karena aku betul-betul-betul mencintai. mencintainya. Oke okay, guys lanjut ke preset yang kelima eh ke-16 ya. <usuk> Oke okay, guys lanjut ke preset terakhir yaitu ke-17. <usuk>